Halo apa kabar teman-teman balik lagi di channel kita.id bersama Bang Dani. Oke ini adalah aplikasi MB WhatsApp yang tampilannya hampir sama dengan aplikasi WhatsApp yang ada di iOS ya dan ini merupakan versi terbarunya bagian bawahnya ini kita bisa melihat kolom komunitas dan ini sama dengan WhatsApp yang di iOS kemudian untuk tema di sini ada dua macam tema yaitu tema putih dan juga warna hitam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 Oke cuy kita lanjutkan ya, dan ini untuk tampilannya cuy mantap banget ya, kemudian untuk beberapa pengaturan yang ada di dalamnya, ini banyak sekali, kita pilih di sini pengaturan, lalu pilih preferensi MB, yang pertama adalah untuk mengganti tema, di sini kita bisa mengganti tema hitam menjadi putih atau kebalikannya, caranya seperti ini kita klik di bagian atas, lalu pilih memuat tema, lalu pilih tema yang sudah didownload berikutnya pilih tema putih oke seperti inilah untuk mengganti temanya dan untuk link download aplikasi berikut tema serta yang lainnya silahkan kalian download saja pada link yang ada di description video saya ini dan kemudian nggak saya password ya langsung bisa kalian download dan install dan langsung saja registrasi ke whatsappnya kemudian untuk melihat privasi lainnya seperti menyembunyikan online checklist 1 dan privasi lain Di sini kita pilih privasi dan keamanan Nah jadi di sini untuk privasi keamanannya ya, mulai dari bekukan terakhir online, kemudian anti tampilan sekali pesan, berikutnya kita di sini bisa memblokir panggilan telepon ya. Jadi ketika seseorang yang tidak kita inginkan bisa kita blokir untuk panggilan teleponnya. Di sini tinggal kita pilih siapa aja yang kita izinkan untuk melakukan panggilan telepon. Kalau kita tidak menghendaki ada panggilan telepon dari nomor asing, maka pilih aja di sini kontak saya. Nah nantinya yang bisa nelpon kita hanya kontak yang tersimpan di HP kita ini cuy Kalaupun tidak tersimpan tidak bisa nelpon ya Oke dan di sini ada beberapa untuk pilihan privasi lainnya banyak sekali ya Silahkan kalian buka-buka saja dan kalian setel sesuai keinginan kalian Manakah yang mau kalian setting Dan untuk link downloadnya ada di video saya ini ya di description kemudian no password Oke mantap banget ya